Ya, cara melawan inflasi yang terus menyerang negara kita, bahkan dunia. Sebelumnya, saya akan kecilin dulu gambarnya. Kemudian kita akan mulai masuk kepada hal-hal uh, yang teknis. Nah, baik saudaraku. Di sini saya akan jelaskan secara singkat dulu. Ya, apa itu inflasi. Ya, secara singkat aja kawannya, biar kita ada sedikit pemahaman. Nah, terkait inflasi ini, sebentar saya turunkan dulu sedikit. Apa enggak turun dia? Nah, ini dia, nah, biar lebih jelas, nah, biar juga lebih jelas wajah saya, kan? Nah, baik kita mulai bicara terkait apa itu inflasi dulu kawannya. Nah, inflasi ini merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja dapat disebut inflasi kecuali ya, tidak dapat disebut inflasi kecuali. Eh, bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya Jadi inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor Antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat Berlebihnya likuiditas di pasar yang memuci konsumsi atau bahkan spekulasi. Sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi. Nah, kita sudah merasakan semua. Sekarang harga barang-barang terus naik. Artinya nilai uang rupiah kita semakin melemah. Nah, kemudian, ya, ada beberapa trip yang perlu kita lakukan untuk melawan kekuatan inflasi ini. Bukan hanya inflasi di Indonesia, tapi bahkan dunia. Ya mulai dari menghemat, nah itu harus menghemat Apapun semua bisa dihemat Pengeluaran ditekan Ya seperti menghemat listrik Menghemat air Itu. Yang kedua berinvestasi yang tepat Mengembangkan uang yang ada Nah di, yang ketiga bisa juga menabung ya Menabung emas Nah, saya sekarang hanya bisa mengajak untuk menabung emas Nah kalau kita lihat ya Ini tabel saya tunjukkan tabel harga emas per tahun dari termurah hingga mahal ya Nah ini adalah sejarah harga emas jadi saya cenderung kepada emas Nah selama beberapa dekade terakhir harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor berbeda Nah sejarah harga emas telah mengalami beberapa kenaikan dan penurunan yang signifikan Dan perubahan harga yang dramatis dapat dipicu oleh masalah seperti Pembelian bank sentral, inflasi geopolitik, pasar, ekuitas, kebijakan moneter, dan banyak lagi Nah salah satu pendorong emas terbesar adalah nilai mata uang Karena emas dalam mata uang dolar Grembeg dapat berdampak signifikan pada harga emas. Dolar yang lebih lemah membuat emas lebih relatif murah bagi pembeli asing. Dan, de, dan dengan demikian dapat mengangkat harga. Nah ini saya masalah sejarahnya emas dulu kawannya. Di sisi lain, dolar yang lebih kuat membuat emas relatif lebih mahal bagi pembeli asing. Sehingga kemungkinan menekan harga flat atau mata uang kertas cenderung kehilangan nilainya seiring waktu. Jadi uang dolar, uang rupiah kita kan cenderung hilang nilai. Jika hal ini terus terjadi, emas berpotensi melanjutkan tren naik. Karena investor memandangnya untuk keamanan yang dirasakan dan potensinya sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai mata uang. Emas telah lama dianggap sebagai penyimpang kekayaan dan nilai yang andal, dan reputasi itu sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Meskipun kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan, riwayat harga emas berpotensi memberikan petunjuk ke mana arahnya. Melihat data harga emas masa lalu, misalnya dapat membantu menemukan tren naik atau turun. Investor juga berpotensi melihat pola yang dapat diperdagangkan dalam data harga yang berpotensi Mengarah pada peluang pembelian atau penjualan yang solid Nah ini saya lanjut kawan Biar ini kita ada semua pemahaman ya Nah coba kita lihat ya dari tahun ke tahun Saya ambil dulu dari tahun paling rendah ya Ini tahun berapa? Ini tahun paling rendahnya dulu Nah, bukan ini. Ini kalau kita lihat harga emas. Ini harga emas ya. Ini portroy. Portroy itu artinya begini. Nah, portroy itu. Nah ya? Satu Troy berapa ya? Ya kita ambil ya. Nah, ini 1 ons ya. Ini comprehension of gram. Jadi 1 ons, 1 ons itu sama dengan 28,3495 gram. Itu 1 ons. Ya, berarti 28 gram lah itu 1 ons. Nah, kalau kita lihat ya harga harga ini tahun 2000 Dua satu sok eh, tahun lalu itu harganya tertinggi satu ons itu harganya tertinggi dua juta lima rupiah berarti 27,5 juta per ons berarti kalau satu gram sekarang ini ya kurang lebih satu jutaan ya per gramnya nah di tahun 2020 harga tertinggi sempat 28,9 juta sampai 29 juta ya. Terus ke bawah. 2009 lalu itu 17 juta, kawan. 17 juta. Bayangkan itu. Itu 2019. Nah, tahun sebelumnya kita lihat tahun sebelumnya. Ya kita lihat tahun sebelumnya dulu yaitu 2010. 2010 17 juta kemudian turun terus sampai mundur kota 1995 itu harga per ons 5,5 juta bayangkan kawan ya lanjut lagi pada tahun 1981 tahun dulu itu harganya 8,4 juta per ons Nah, sekarang sudah 20, 20 jutaan, kawan. 21 juta, ya. Nah. Kita lagi menurut kebelakangan tahun 1969. Harga cuma 615 ribu. 615 ribu. Sekitar 600 ribuan lah per ons. Sekarang, ya, kita lihat. Tahun 2021 sudah 27 juta, coba lihat perbandingannya kawan, artinya nilai emas itu tetap, tapi nilai rupiah kita anjlok. Ini perbandingan sejarah, ya, lanjut lagi kawan. Oke, biar semua ada gambaran lah ya. Nah, kalau kita lihat harga logam mulia ya, ini ada logam mulia, ini programnya ya, program. Yang program itu, kita lihat di tahun, nah, kalau kita lihat tahun 1977, tahun 1977 lalu, saya belum lahir. Saya 1978 ya, nah, saya 1978, harga emas logam mulia itu Rp175 per gram. Ya kemudian naik kurang lebih 10 tahun kemudian tahun 1986 itu harga logam mulia delapan ratus rupiah per gram. Ini, ini, ini biar ada gambaran kawan ya. Lanjut saya lanjut kawan ya. Biar berbagi informasi kita ini. Kemudian tahun 1990 harga emas yang dua puluh karat ya, yang logam mulia sudah 24.300 tahun tahun, eh, seribu an itu harganya 24.000 empat per gram, ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri. Nah, lanjut, sekarang harga emas ya, kalau ya, harga emas sudah mendekati satu juta per gram. Nah bagaimana cara melawan kota inflasi salah satunya ini kawan? Kami dari komunitas perjalanan ekonomi PETA 1 Komando Ya sudah berjuang terus bersama-sama melawan inflasi dengan menggunakan emas koin PETA Ini kita ambil contoh harga bulan Desember 2019 Harga emas koin PETA satu gramnya Harga jual ya itu tujuh 757000 kawan itu 2019 akhir. Sekarang. Sudah hampir 1 juta per gram. Ya. Jadi kami terus. Komunitas kami terus melawan inflasi ini. Dengan cara emas ini. Enggak ukurannya mulai dari 0,05. Bahkan yang paling terakhir kita membuat. Yang 0,025. Ini yang 0,1 gram. Dulu awalnya. Akhir Desember 2019. Harga jualnya atau harga belinya 84 harga jual 99 harga beli 84 sekarang sudah di atas 100 ribu kawan maka hampir seluruh ya eh, anggota tujuan komunitas perjuangan ekonomi petas satu komando ini sudah terus berangsur-angsur membangun ekonomi ada yang berdagang ada yang nyimpang emas itu dimulai sejak 2019. Jadi saya ajak saudaraku ayo. Nah, apa saja produk-produk emas yang ada di peta, kuperlihatkan kepada saudaraku. Ya, di sini berbagai ukuran ya. Ini ada yang 1 gram. Ini yang bentuknya yang 1 gram nih. Jaran ini yang 1 gram kawan. Nah, kita juga siapkan yang. Nah, ini yang ada yang kecil-kecil. Ada yang 0,025 gram. Paling kecil, 0,025 gram. Ada yang 0,05. Ada yang 0,1. Ada yang setengah gram. Saat ini kita hanya mencetak. Ya, sampai 10 gram. Ada yang 2,5 gram. Ada yang 5 gram. Ada yang 10 gram. Hmm kalau ini yang paling kecil ya 0,025 gram sekarang harganya kurang lebih 30 ribu ya karena dia terus naik nah, ini penjelasan yang saya sampaikan di hadapan sahabatku semuanya di hadapan saudaraku ya di sini saya tidak henti-hentinya mengajak nah bagaimana cara mendapatkan omas koin peta ini itu bisa buka di google ada ya Nah, karena setiap setiap saat terus bertambah reseller, distributor, maupun dealer emas peta ini di seluruh Indonesia ya, Silakan nah, Bagi sahabat yang berminat ikut Berminat ikut di dalam menyebarluaskan emas KMPT ini dengan cara, dengan cara jadi pedagang Yaitu Pertama bisa menjadi reseller atau pedagang, itu biaya awalnya Rp 750.000, nah bisa menghubungi Bunda Soraya. Nah, atau mau jadi distributor, nah, distributor itu di atasnya reseller, itu modalnya modal awalnya Rp 5 juta. Untuk mau jadi distributor, Fungsi distributor adalah tempat seluruh reseller di wilayahnya untuk dia belanja ke distributor. Nah, di atas distributor ada namanya dealer. Itu tingkat kabupaten ya. Itu modalnya 40 juta. Bagi yang hanya ingin menabung, hanya ingin boleh dan menyimpang, silakan ya. Hubungi semua podagan-podagan omas PMPT di seluruh Indonesia di wilayah masing-masing. Jika belum ada di wilayah masing-masing, maka bisa menghubungi Bunda Soraya. Ya, Nah ini kawan Saya berharap Ilmu ini Ya Ada manfaatnya informasi ini Di hadapan sahabatku semuanya Karena Siapa lagi Yang mau saling Mengingatkan Terkait kebaikan Inflasi terus kawan Harga barang-barang pasti naik dan tentunya harga emas akan naik terus menerus jadi saat ini saya menghimbau kembali kepada seluruh pejuang ekonomi peta satu komando, baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri agar, agar teruslah jika ada kelebihan uang simpanlah dalam bentuk emas dan saya mengajak kepada seluruh sahabat kurai Indonesia siapapun mari bersama-sama kita tekan inflasi di negara kita. Sekali lagi berhematlah dalam berbagai hal termasuk penggunaan listrik, penggunaan air. Berinvestasilah yang tepat untuk mengembangkan keuangan saudara. Hindari sikap boros. Dan saran saya yang paling utama adalah silakan jadi pedagang emas. Kami kalau jadi pedagang emas Barang tidak laku, harganya tetap naik Dia tidak ke dalwar syukur, syukur cukup menabung Ambil yang paling kecil Yang bisa 0,025 gram Tolong bantu bagikan videonya ini kawan Semoga bermanfaat buat diri kita Tetangga kita, keluarga kita Dan masa depan kita semuanya Tetap semangat dan berjuang Merdeka NKDR Kemati